Sampai terjungkal-jungkal dia ya. Bahasanya kayak udah udah kayak bahasa bunda. Bunda forla Kita lihat di sini. Terjungkal-jungkal dia ya. Karena terpesona sama kamu. Iya betul. Because you are the star. Because you are their stars. Ya yeah, di sini aku lihat. Hmm ini lucu banget ya, lucu banget, jadi kayak dia pengen, ya Tuhan, uh, aku menginginkan kedamaian gitu ya, kedamaian batin, tapi kayaknya nggak bisa gitu, karena dia memang harus ngejar kamu, di sini, nggak bisa nggak gitu ya, memang harus ngejar gitu, karena kalau nggak dikejar kamu justru, kamu ya di sini banyak banget Kak di sini ya, ada satu orang nih ya, ada satu orang yang memang Uh, kamu lihat gitu kan tapi kamu juga terbuka gitu loh, sama 1 2 3 4 5 6 7 ya sama 7 orang gitu kan 7 kemudian 8 di sini ya ini yang lagi ngintip gitu ya 8 kemudian 9 di sini wow bisa sampai 9 orang gitu kan dan satu orang ini yang kamu harapin banget gitu kan kemudian satu orang ini dia itu diem diam ngintip dan ini Orang-orang ini dia jelas-jelas ya ngasih pemberitahuan ke kamu bahwa mereka itu suka sama kamu. Dan satu sosok ini ya, aku nggak tahu yang tadi terjungkal-jungkal itu ya uh, yang ngejar-ngejar kamu itu apakah dia adalah sosok yang kamu harapkan atau mungkin uh, bukan gitu ya? Aku nggak tahu juga karena itu butuh sesuatu hal yang detail gitu ya. Nanti uh, bisa ke arah personal reading bisa juga di sini yang kulihat. Karena gini, tiga dari mereka, gitu ya. Tiga dari mereka, dia juga tahu satu, dua, tiga. Dia juga tahu, ya, satu yang diam-diam dia tahu juga, yang diam-diam suka sama kamu, dia tahu juga, gitu lah. Kayak dia memperhatikan, gitu kan? Ketika ada sosok ini, sebetulnya dia cinta, gitu ya. Dia, dia tuh ngeliat sosok ini tuh pandangannya beda sama kamu, dan dia agak jealous. Gitu dan karena yang sosok diem-diem ini dia kalau yang ketiga ini dia nggak nggak terlalu apa ya nggak terlalu menjadi uh, sosok yang kompetitif atau sosok yang kayak apa ya harus uh, apa ya namanya tuh harus bertanding gitu kan istilahnya, dia nggak harus kayak gitu, tapi ketika dia tahu bahwa ada sosok yang diam-diam suka sama kamu, dan yang aku lihat di sini sosok yang diam-diamnya itu adalah sosok yang bener-bener uh, lebih sempurna, dia ngerti gitu ya, dia ngerti itu tipenya dia, eh, itu tipenya kamu banget, gitu kan, dan dan dia tuh kayak, aduh-aduh aduh, jangan sampai gitu ya, jangan sampai jadi kadang sosok ini tuh ngejauhin kamu dari si sosok yang sempurna ini gitu ya. Ibarat kata kayak, kayak apa ya? Kayak film-film kalau kamu nonton ya, ini sebagai referensi aja gitu ya. Nonton The Producer ya, The Producer kemudian juga nonton Don't Dare to Dream ya, itu series Korea gitu ya, drama Korea. dimana ada, ada dua orang Ya, dua orang yang suka sama satu orang, gitu ya. Yang suka sama kalau don't dare to dream, dia suka sama pioneri, gitu ya. Kalau yang the producer, dia uh, aku lupa. Pokoknya gong yojin, gitu ya. Gong yojin uh, pemainnya, gitu ya. Jadi kayak gitu, mirip-mirip kayak gitu. Kalau kamu tahu berarti itu ya ke arah sana, mirip-mirip kayak gitu. <laughs> Atau mungkin memang dia temenan juga ya sama sosok ini Makanya kayak ini nggak bisa dibiarkan nih gitu ya Jadi sosok ini tuh kayak terjungkal-jungkal kayak bener-bener uh, seperti running man gitu ya Seperti misalkan kayak benteng Takeshi dulunya ya Dulu kalau kamu pernah nonton gitu ya Kalau kamu adalah orang-orang zaman dulu banget gitu ya Benteng Takeshi dulu, gitu ya, di salah satu TV Indonesia, gitu kan, yang kayak gitu, dikejar-kejar, gitu ya, uh, kayak dia, si ini tuh harus bertanding, gitu, supaya bisa menang, gitu, melawan sosok ini, ya, yang diem-diem itu, jadi, kayak gitu, dia khawatir, gitu, khawatir kalau kamu lebih deket ke sosok ini, gitu kan, tapi enggak sih, gitu, walaupun kayaknya, uh, sosok ini tuh, ngeliat kamu gitu kan, tapi kamu justru di sini nya ya, rasa cintanya itu kayak biasa aja justru ya aku lihat gitu. Karena tadi gitu ada seseorang yang memang uh, apa ya, kayak udah menetap gitu loh dalam hati kamu ya sosoknya gitu, entah itu crush kamu, entah itu... Uh, seseorang, gitu ya, entah itu mungkin sosok ini, gitu kan, ya, dia ngejar-ngejar sampai terjungkal-jungkal, gitu kan, ya, bertanding, dia bertanding, gitu, untuk bisa uh, unggul, ya, dari kandidat-kandidat yang lain, gitu, ya, aku lihat seru banget, ya, diperebutkan, gitu kan, sama orang-orang, ya, uh, karena cukup populer, kamu cukup populer gitu. Kamu kayak cukup diperbincangkan oleh orang-orang gitu kan. Makanya dia tahu. Ya, aku lihat di sini. Ya, ibarat kata kayak semua orang menginginkan kamu gitu kan. Orang-orang ini menginginkan kamu. Ya, kayak gitu. Ya, aku lihat. Oke, okay. itu sih yang kelihatan di kartu ya kayak hmm memang berat bagi dia gitu loh untuk bisa uh, apa ya namanya meyakinkan hati kamu atau mungkin berjuang gitu ya berjuang untuk bisa mendapatkan kamu karena selain dari percintaan juga yang aku lihat di sini kayak pertemanan itu juga kayak agak ya, agak bergetar-getar gitu ya pertemanannya gitu uh, kemudian juga dari uh, di sini dari perusahaan dari keluarga juga di sini aku lihat kayak Uh, memang lagi agak gonjang ganjing juga gitu ya. Makanya dia ketar-ketir dan terjungkal-jungkal itu uh, yang paling berat memang ngejar kamunya gitu ya. Tapi selain dari itu juga faktor yang bikin dia capek adalah dari kerjaan gitu ya. Faktor yang mungkin bikin terjungkal-jungkalnya itu gitu kan. Dari kerjaan, dari keluarga gitu ya. Ya lihat dari pertemanan ya seperti itu yang kelihatan di kartu. Oke okay, itu... Ya, yang bisa aku lihat di sini. Bye-bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.